Halo sahabatku petani, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sahabat, jangan panik jika harga bawang merah naik. Di video kali ini, Kupetani akan membagikan cara menanam bawang merah di rumah. Tak harus di sawah, tak harus memiliki lahan yang luas, cukup di rumah saja. Menanam bawang merah ini dengan modal yang sangat murah karena hanya memanfaatkan barang bekas. Langsung saja inilah tujuh ide kreatif menanam bawang merah di rumah menggunakan barang bekas. Satu, menggunakan botol air mineral bekas. Dua, menggunakan pipa pralon bekas 3. Menggunakan keranjian sampah 4. Menggunakan galon air mineral 5. Menggunakan batang pisang 6. Menggunakan rak telur Menggunakan karung beras Demikian video 7 ide kreatif menanam bawang merah di rumah menggunakan barang bekas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi sahabatku petani semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari seorang petani. ku Kupetani